Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT pada kesempatan dan waktu ini Perlu kita ketahui bahawa Di antara sebab kita kena gangguan jin atau setan Itu ada sembilan sebab yang kami ketahui Di antara salah satu sebabnya adalah Karena ada jin nasab atau jin turunan Jin nasab atau jin turunan ini bisa masuk ke dalam diri kita dan dalam kehidupan kita Sehingga dia menyertai kita hari-hari atas suatu waktu Dan jin nasab ini terkadang dia tidak selalu masuk ke dalam tubuh kita Tetapi dia mengawasi kita dan dia akan datang ketika kita panggil namanya nah, Jin nasab ini, ini sangat berbahaya sekali ini. Kejadiannya, ataupun kenapa ada jin nasab ini, pertama mungkin dahulu nenek moyang datuk kita, kakek kita, atau saudara kita pernah jadi dukun besar, jadi dukun hebat. Nah, sekarang nenek atau duk, kakek kita, atau poyang kita tadi itu sudah meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, jinnya tidak ikut ke dalam kubur. Itu jinnya tadi yang menyertai kakek atau nenek poyang kita tadi itu tetap saja hidup. Maka ketika suatu saat diperlukan, nantinya tidak suatu dia ingin minta dipelihara lagi, dijaga lagi, maka dia berdatangi anak keturunan tadi, dan dia akan mencari siapa diantara anak keturunan tadi yang dianggap paling berilmu, paling mudah di apa ya dipengaruhinya, dan mudah dikenal banyak orang. Itu. Kemudian paling berilmu, mudah dikenal banyak orang. Dan mudah memberi pengaruh kepada orang Dan mudah dikenal oleh banyak orang Pamannya Dalam seperti ini Ketika dia sudah meninggal Dia minta diwariskan dari ilmu-ilmu pendukunannya tadi Ilmu-ilmu sihirnya Ilmu-ilmu yang menyesatkan tadi Termasuk ilmu pengobatan Sehingga tidak salah suatu saat itu Ada anak keturunan kita Itu menjadi dukun Atau menjadi orang hebat itu, Baik dia masih kecil Atau sudah besar Atau sudah dewasa tanpa sekolah, tanpa belajar ilmu, dia jadi dukun hebat sehingga jadilah dia dukun terkenal. Cara jin mendatanginya banyak cara. Memang melalui kesurupan kadang, kadang itu. sehingga minta dipenuhi hajat atau keperluannya itu melalui kesurupan. Ada melalui mimpi. Dia melalui mimpi kadang, -kadang itu menyerupai seorang kiai besar, ya kiai yang hebat, ulama besar pakai surban. Ada kuning, hijau atau putih surbannya. Dan datangnya dia memberikan sesuatu ayat kadang itu atau bacaan itu dan dia menyatakan ini akan membantu saudara jika saudara ingin dilindungi disegani ditakuti ataupun jadi orang hebat maka gunakan ayat ini bacaan ini sehingga dengan bacaan itu itulah awal bahwa jin itu dah masuk ke dalam diri kita daripada jin turunan tadi nah ketika kita sudah memulai dan mengamalkannya itu dan diketahui mulai berapa orang kita akan menyebar itu menyebar kepada sekian orang. Oh, Sianung si usia 1 bulan telah jadi orang hebat bisa mengobati orang, bisa menyelesaikan masalah orang. Nah. nah, hal seperti ini membuat orang terkenal akhirnya orang berdatangan berdatangan. Padahal dia sendiri hanya dapat ilmu melalui mimpi tadi. Baik itu untuk pengobatan, memiliki kekuatan dan pada kesempatan itu juga semua ilmu-ilmu yang dari nenek moyang tadi, kakeknya tadi, itu akan mulai masuk berguyur-guyur ke dalam tubuh yang bersangkutan Jadilah seseorang tadi menjadi dukun hebat Maka tidak salah mama Kita temui ada seorang anak kecil kadang itu Yang dikenal menjadi dukun cilik Sekolah tidak sama tidak Belum tidak tiba-tiba jadi dukun cilik Menjadi orang terkenal Dan banyaklah orang pada datang Dan ini salah satu cara jin setan menyesatkan orang Sehingga banyak dengan asbab dukun ini tadi Jin nasad ini Orang tersesat Orang jadi percaya Orang jadi syirik Mendatanginya minta berkah, minta ilmu, minta pengobatan, minta jimat. Ini inilah pula daripada jin nasab atau jin turunan minta diharam. Kemudian ada pula yang kedua, jin nasab ni, mungkin nenek kakek kita dulu punya ilmu yang hebat, ya, jadi orang hebat sehingga dia ke mana-mana, pergi satu tempat dengan waktu yang cepat, pergi satu tempat dengan waktu umpama singkat. Atau umpama dia satu tempat dalam melangkah untuk supaya orang segan, orang ditakuti, atau kan untuk penjagaan diri, maka dia menjadi rajin. Dia menjadi rajin ini dan jin ini akan menyertai dia ke mana mana. Dia akan menyertai dia ke mana mana dan ketika dia butuh, maka cukup dia menyebutkan namanya saja memanggilnya itu. Atau dengan cara memanggil nenek moyangnya. Ya nenek moyang dipanggil siapa nenek moyangnya pokoknya. Maka dipanggil nenek moyang tadi, maka dia akan datang. Ini dalam bentuk petijit akuan ti harimau ada ada buaya, ada beruang sebagainya. Dan ini inilah Jin Jin nasab dalam bentuk akuan namanya. Sehingga orang memelihara, menjaga ini Jin dalam bentuk bahasa kita akuan. Nah, ketika akuan ini dipanggil, maka dia siap membantu, siap membela seseorang. Yang seseorang tadi Ini Akan Dia bantu Sebagai penyelamatan Bentuk dirinya Maka ketika kita Sudah memiliki itu Kita lebih yakin Itu kadang Yakin percaya bahawa Ada selain Allah Bisa menolong kita Dengan kita memanggilkan Namanya Atau nama seseorang tadi Dia akan datang Siap membela Membantu kita Nah dalam wujudnya Macam-macam Ada dalam bentuk harimau Sehingga kenampakan Orang bahawa ada harimau Kadang-kadang itu ada bentuk beruang, ada dalam bentuk elang, ya, penampakannya. Atau dalam bentuk buaya, kalau di air sebagainya, dia akan datang. Atau dalam bentuk ular, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa membuat orang melihatnya orang itu menjadi takut. Padahal ini adalah jin turunan yang menjadi nasab kepadanya. dirinya. Nah, dan ini akan terus berkelanjutan. Ketika ini sudah selesai nanti, dia akan minta kepada yang lain lagi. Ini sudah selesai, akan melanjutkan kepada dan ini namanya jin nasab. Salah satu caranya kalau kita ingin melepas petinnya dengan rukiah. Nah, ketika kita rukiah, kalau tidak dengan rukiah, maka kemungkinan tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Dan ini mesti dengan dirukiah. Berapa banyak orang kadang untuk ingin menyelesaikan jin seperti ini? Tapi tidak bisa selesai. Kenapa? Caranya salah. Maka satu-satu solusi melepaskan jin nasab atau jin turunan ini adalah dengan rukiah. Rukiah yang bagaimana? Rukiah syariah Ketika kita melakukan Rukiah, kita lakukan pemutusan hubungan Pemutusan perjanjian Pemutusan ikatan Dengan jin turunan ini Bahawa kita sudah tidak butuh lagi Kita sudah berlepas tangan dan sudah selesai hubungan sama sekali Dan mulai detik ini Kita tidak ada hubungan sama sekali Tiada ada ikatan sama sekali Kita menang, kita berjanji kepada Allah Dan kita mempertengai kepada Allah Untuk diputuskan hubungan ini Takkanlah putus hubungan ini sudah selesai Maka Jin turunan ini silahkan kembali kepada alamnya Dan kita berlepaskan diri dari mereka Dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Ini jin turunan Dan pada saat ini Jin turunan ini masih sangat banyak Di tempat-tempat kita ya. Terkadang itu hanya bentuk dan model yang setiap berbeda Kalau zaman dahulu mungkin berdukunan besar sukainya. Atau melalui seseorang Karena zaman sekarang sudah agak lebih maju lagi Ada istilah nama sekarang ada lukun cilik dan sebagainya Ini adalah dalam bentuk-bentuk Ini wujud daripada Wujud jin turunan tadi Tuan-tuan nah, yang dihormati Allah SWT Adakah jin turunan ini di sekitar kita pada saat ini Mari kita koreksi diri kita Kalau ada empama di antara keluarga kita Yang telah jadi dukun Orang atau orang hebat Tanpa belajar ya Tiba-tiba jadi orang hebat Tiba-tiba jadi orang berilmu, tiba-tiba jadi pembuat jimat sama sekali dan sebagainya, maka sebenarnya adalah jin turunan. Atau tiba-tiba suaranya jadi orang hebat, disegar ditakuni tanpa ilmunya, kemudian muncul tiba-tiba seperti ada harimau, ada kumbang, ada beruang, ada buaya, ada ular, ada elang sebagainya yang selalu mengawasinya, membuat orang takut dan ngeri sebagainya maka ini adalah jin turunan. Orang yang memiliki ini biasanya ketika dalam bentuk wujud akuan, dia tidak akan pernah takut berjalan sendirian pada malam hari. Dia tidak akan takut kepada tempat yang lain sebagainya, kerana dia yakin bahawa dirinya ada yang melindungi syada Subhanahu wa taala. Siapa jin turunan tadi? Tak kalau dia butuh dia cukup panggil namanya saja maka dia akan datang dalam wujud yang dia butuhkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah demikian ini Bagaimana kita mesti diri dari jin turunan yang belum paham? Insya Allah, kita lanjutkan. Pada mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.